Kalian pasti tahu kan ibu kota negara kita berencana akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dalam video ini kita akan bahas lima keunggulan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan Kabupaten Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi dibangunnya ibu kota negara nusantara atau IKN. Menurut Jokowi, lokasi tersebut berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat, timur, utara, dan selatan wilayah Indonesia. Selain itu, ketersediaan lahan juga menjadi salah satu pemilihan mengapa penajam pasar utara menjadi pemilihan lokasi pembangunan ibu kota baru. Sementara itu, Kepala Bappenas Soeharto Mano Arfa memaparkan pemilihan nama ibu kota negara Nusantara Salah satunya karena nama Nusantara sudah dikenal sejak dulu. Dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia. Dikutip dari indonesiabaik.id, nama Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru karena kata tersebut telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi di mana terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Lantas, apa saja keunggulan Kalimantan Timur hingga dipilih sebagai ibu kota baru? 1 kondisi infrastruktur dinilai sudah cukup lengkap. Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan jalan tol. Artinya, itu akan menghemat banyak biaya, kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Presiden sangat mendukung pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur lantaran berada di tengah lintasan tol Samarinda Balikpapan. Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga tidak perlu membuat lagi. 2. Kalimantan Timur memiliki fasilitas olahraga yang memadai Selain infrastruktur yang diklaim memadai, Kalimantan Timur juga memiliki tiga stadion internasional. Beberapa stadion yang ada di Kalimantan Timur sudah layak untuk menggelar pertandingan internasional. Stadion tersebut diantaranya adalah Stadion Palaran yang berada di Samarinda. Stadion ini beroperasi sejak 2008, tepatnya saat perhelatan pekan olahraga nasional di Samarinda. Kemudian ada Stadion Aci Imbut, yang berada di Tanggarong, Putai Kartanegara. Stadion yang diresmikan pada 2011 ini memiliki kapasitas 35.000 penonton. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki Stadion Batakan, yang berada di Balikpapan, yang berkapasitas 40.000 tempat duduk. Desain stadion ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Stadion Emirates di London. Hmm, apa bener ya? 3. Kalimantan Timur Minim Konflik Sosial Presiden Jokowi menyebut, Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologis dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyebut, di Kalimantan Timur tidak pernah terjadi konflik sosial yang masif, meskipun masyarakat Kalimantan Timur heterogen perbadoan semua suku dan agama berbaur secara alami. 4. Kalimantan Timur memiliki ketersediaan lahan yang memadai. Gubernur Kalimantan Timur Nur mengatakan penyediaan lahan untuk kebutuhan ibu kota negara yang baru kaltim tidak ada kendala sama sekali. Saat ini sudah tersedia lahan yang cukup memadai, yaitu sekitar 68.000 hektare dan telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Hanya saja, lahan tersebut masih bisa diperluas lagi, yakni ke wilayah timur dan juga barat. Perluasan yang dimungkinkan itu mencapai sekitar 200.000 hektar dan tidak ada masalah terkait status kepemilikan lahannya. Lebih lanjut ia menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan sangatlah tepat guna mewujudkan Indonesia sentris. 5 Kalimantan Timur dinilai sangat minim bencana. Dari aspek geografis, Kalimantan Timur diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi, dan lainnya. Namun, menurut Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bapak Daryono, Kalimantan tidak sepenuhnya terbebas dari gempa. Beliau mengatakan, di Kalimantan tidak benar kalau dibilang tidak ada gempa. Sebenarnya, setelah BMKG melakukan instalasi uji monitoring gempa bumi di Kalimantan pada tahun 2006 sampai dengan 2008, aktivitas gempa di Kalimantan dapat terlihat dan sejak dulu sudah ada. Dan itulah lima keunggulan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Apakah kamu sudah siap untuk pindah?